trafik bakal ada di busit Halo guys, kembali lagi di channel Trimuller kali ini saya akan memberitahu informasi update game Bus Simulator Indonesia versi 3.4 guys, kalau di versi-versi sebelumnya tim maleo atau developer dari game ini fokus untuk menambahkan kota-kota di pulau Sumatera nah di versi 3.4 ini giliran pulau Jawa yang ditambahin kota guys nanti ada dua kota yang ditambahkan di pulau Jawa tapi rahasia ya guys menurut saya sih kayaknya kota Bandung soalnya kalau kita lihat daerah sini masih kosong dan satu lagi kayaknya malang guys soalnya dulu di buset eh busit versi awal-awal saya lupa versi berapa ada kota Malang di sebelah sini guys, tapi kok sekarang nggak ada ya guys? Huh? Nah guys, selain kotanya ditambah, kota-kota yang ada di Pulau Jawa juga diupgrade atau diperbarui guys. Kita tahu sendiri, guys, kalau map-map di Pulau Jawa banyak yang sama atau copy paste. Nih, kita lihat aja bangunan yang ada di Terminal Jakarta sama Surabaya sama. Kalau kita jalan, guys, nih, berapa kali kalian ngelihat bangunan ini, guys? seringkan makan ya guys, kota-kota di Pulau Jawa perlu diupgrade, tapi ini rahasia juga guys, menurut aku sih kayaknya kota Jakarta dan Surabaya, biar ada monas dan patung buaya di busit guys, terus juga nih guys, rencananya nanti ada fitur mabar berlangganan. Hah? Apa itu? Nanti kita bakal bayar setiap bulan atau setiap tahun sama seperti game bus simulator yang lain. Tapi harganya nanti murah ya guys. Kalau enggak nanti enggak bisa babar. <tuk> Nanti di mabar berlangganan kita bi bisa mabar di busit lebih dari 10 orang Kita tahu sendiri kalau mabar di busit cuma bisa 10 orang Jadi agak bosen karena orangnya sedikit Maka dia sama tim Malayo ditambahin orangnya Selain itu, kalau kita ke mode mabar kita mau bikin room. Kalian bisa lihat kalau ada tulisan fitur kejar penumpang kambing sun. Semoga aja ada di versi 3.4 ada ya guys. Bayangin aja nanti guys, kita balapan untuk dapetin penumpang. Udah kayak bis Jawa Timuran. <laughs> Dan dengan berlangganan Pastinya iklan setelah loading map Gak ada ya guys Tapi ingat ya guys Fitur mabar gratis tetap ada Terakhir nih guys Fitur yang paling ditunggu-tunggu para busit mania ini wow. Nanti bakalan ada smart traffic Di busit versi 3.4 wow. Jadi, trafik di busit nanti punya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, disingkat AI. Jadi, bis-bis yang lain nanti bisa ngeblong, guys. Wih, nanti kita bisa salip-salipan, guys. Apalagi kalau nanti ada smart traffic di mode mabar. Bakalan makin seru nih yeah. Wah, gak sabar update bus simulator Indonesia ke versi 3.4 Kalian juga pasti samakan guys? Oke okay guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua Dadah